selalu salam sejahtera salam damai anda sehat sehat pun sehat Oke teman-teman semua pada video kali ini saya ingin mengajak anda untuk bereaksi atau kita melihat reaksi daripada hari doa terhadap Kalibata, virus Indonesia. Namun sebelum anda virus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya agar supaya channel ini virus berkembang dengan baik. Dan langsung saja simak videonya teman-teman